Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan Sore hari ini Sore ini lor Di hari Kamis Satu Suro Saya berada di Tugu sub Ranting bulu lor Ingin melihat Pembangunan Tugu Yang sekarang sudah 90% sudah hampir jadi Sebetulnya mari kita lebih mendekat Sepertinya masih pengecetan Yang tinggal sedikit-sedikit Terlihat rambingnya Dua sudah selesai dicat. Tinggal sedikit-sedikit Mari kita mendekat Generasi gini, STK orang besok ngejadi, eh. gino, baik gini generasi lor, generasi STK kita naik ini sup. Ini kerampe esing sebelah pulon, ini masih ngecat. Apa mas tulisan ini mas? Yang kejiwit Kerasa Yang kejiwit kerasa lorok Aja jiwit marang Aja jiwit Oh, rian Aja jiwit marang rian, ya betul Teramik sekarang ngarep Bikian atas mas tulad Be, seng sebelah etan ini terlihat dari belakang sudah dicat hitam semua, tinggal sedikit-sedikit yang belum. Hey, Pak Harsono. Ya. Pak Harsono yang 24 jam nih, ya, Pak ya. ya. 24 jam, Pak ya. 24 jam. Oh, iya. 24 jam. sekarang tinggal berapa persen ini, Pak Harsono? 95 lah. 95% persen, ya. ya. Hampir jadi. Tiki nanggap apa pocolone ini, syukuran gaca Wah, gaca ya. Oh iya, sip sip sip. Gaca nanggap gaca Kimburi jalannya tulis siapa lagi? Kosong, kosong ya kosong. Oh belakang jalannya kosong Untuk yang lambang Sudah selesai dicat Jadi agar tidak kenacan maka dari itu ditutup dulu kena kecipratan cat lor, ditutup dulu atas juga sudah siap relipnya sudah dicat kuning emas di puluh dua puluh dua, dua yang ada di puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, lor puluh dua, itu pun Untuk kondisi pembangunan tubuh Sudah 95% Tinggal mencat sedikit-sedikit Tinggal sedikit yang perlu dicat nah, Atas juga sudah siap Tinggal Yang atas Keramba ya, celana silver ya, berarti tinggal ngecat kerambi ya, tak. Kampai, sampai. <tuk> dua, kayak mau Sing, Allah ya, kerambi, tok. kerambi, kerambi, orang kerambi, kerambi, mau kerambi, Sing, kerambi, belum kerambi, kerambi, kerambi, kerambi, karena ini lagi. Kuah cilik. naik guru yang atas <San> Yang atas Jujur yang sebelah kiri sudah siap ini Yang sebelah kanan. yo, ya, Kabel ya, Yang warna putih kapai apa ya? tinggal kita tinggal Berarti tulisannya diireng arti penutuh saran saya mau. Hmm. Jir, jir. Hmm. <hums> <hums> Tapi ya yang api. Dari dari. Ya putih doang ya. anu. dan keleh nenek putih. Oke okay, terima kasih yang sudah menonton hingga habis Jangan lupa like dan subscribe Agar channel saya bisa berkembang Oke okay, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh